Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami, AA Explore Di sini kami akan mendatangi salah satu rumah Youtuber yang ada di Kabupaten Setubondo Yaitu di wilayah Kelurahan Dawan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Seperti apakah keseruan di dalamnya, kita akan explore semuanya di dalamnya dari lantai satu hingga lantai atas Mari kita ikuti bersama seperti apa keseruannya kumpulan para youtuber-youtuber keren yang ada di Kabupaten Setubondo ini Sebelumnya dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian Mudah-mudahan video yang kami buat bermanfaat buat kalian semua Mari kita ikuti seperti apa keseruan yang ada di dalamnya dia rumahnya teman-teman Hari -teman. kita coba masuk Mudah-mudahan orangnya ada di dalam ya Mudah-mudahan kita dapat bertemu langsung dengan beliau Dan langsung berkenalan dengan beliau Assalamualaikum abang-abang nah disini juga ada youtuber-youtuber keren ya disini ada bang Bobby Berliandika nah, keren pak Uh. Kita mantap kita hanya pejuang keras untuk bagaimana bisa menghibur teman-teman ya kan Jadi, siap, siap, siap jangan lupa tetap support kita semua disini disini ada channel dari abang kita di Bang Marta dan ada bang Ade bang Jelang dan tentunya channel saya juga siap ada channel si Arjun Kabul juga ada channel Rondi, kail udah ya banyak lah pokoknya jangan nungguin support terus wow. hari ini kita grebek rumah youtuber asal situbondo ya itu ya dari situ harus Welcome di kumpulan para kreator-kreator Oke okay guys, saat ini kita berada di lantai berapa ini ya? Cukup tinggi di Ini ada Bang Bobby Mira Santika ya? Kata-katanya Buat semuanya kita duduk sama rata, berdiri tanpa raja, sukses berjamaah Intinya semoga kita bisa menghibur kalian semua Alright, terima kasih Bye. Bang Bobby Bye sukses buat kita semua ya amin, Teman, amin subscribe, like, comment, dan share channel dari Mas Ade kawan kita, oke? Okay? alright, terima kasih bang mudah-mudahan kita sama-sama sukses ya amin Ah oh, ini, ini dia ada bang Gilang Ardia ya, ya oke, okay. Gilang Ardia jangan lupa like dan share juga ya jangan lupa ya bro, ya di subscribe juga bro siap ah, ini dia owner pemilik rumahnya ini ya bang siapa bang? Marta bang Marta, channelnya apa bang? Channelnya masih disembunyikan. Masih disembunyikan, alright. Wuh! ya Karena kita akan membuat gebrakan, oke? Okay? Oke, okay, siap. Kita kota youtuber enaknya. Iya, iya. Siap. Oke, okay? iya. siap, siap. <laughs> Atau enggak kabupaten youtuber? Iya. Oke, okay, gimana ya? Region. Region. <laughs> Jadi karena, Jadi Depor. Bapak ini bagian bagian presiden ya? Presiden. Kalau presiden youtuber. Presiden youtuber. <laughs> <laughs> Kalau saya bagian kementerian saja, berasa hat, saya cs-nya aja ya bang ya. Baiklah, kita kan satu tim bang. Siap, siap, siap. Untuk sama Rata berdiri tanpa raja. Siap, amin, amin. ya saya main kalau hujan hujan aja jadi kalau hujan aja dulu dapat diskon kenapa ya Ini aja udah nyari nyari kursi nanti aku ini main outdoor itu bukan cuma di sini, jadi ketika aku, aku ada ini tuh, aku ada kayak screen pas saya nekualak, ada screen, screen itu bisa dibawa kemana-mana, jadi ketika kita mau podcast nih, aku ada ini ya. Pak gua ngiler Dengan konten-konten emas -konten. dan inti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin da wassalatu wassalamu ala asyrofil